Spensa TV dengan bangga mempersembahkan video ini didukung oleh dan disponsori oleh Penerimaan peserta didik baru Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Waktu pendaftaran tingkat TK, SD, dan SMP Sosialisasi pendaftaran dapat dilaksanakan secara daring Melalui media cetak berupa poster, pamflet, dan lain-lain Atau dapat juga dilaksanakan secara langsung Namun tetap dengan memperhatikan protokol COVID-19 Dimulai bulan Mei 2020 hingga awal Juni 2020 Pendaftaran dilaksanakan melalui daring atau dapat juga dilaksanakan secara langsung namun tetap dengan memperhatikan protokol Covid-19 dimulai pada tanggal 8 Juni 2020 hingga 4 Juli 2020 dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat untuk tingkat SD Pendaftaran dilaksanakan oleh orang tua siswa atau dapat juga dilaksanakan melalui panitia khusus dari SD masing-masing. Untuk tingkat SMP, pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif oleh wali kelas dari kelas 6 atau panitia khusus dari sekolah masing-masing atau dapat juga dilaksanakan oleh orang tua. Persyaratan umum pendaftaran untuk tingkat TK berusia 4 sampai 6 tahun, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu keluarga atau surat keterangan domisili, surat keterangan tanggung jawab mutlak orang tua atau wali. Untuk tingkat SD berusia 7 hingga 12 tahun wajib diterima. Namun bagi yang berusia 6 atau paling rendah 5 tahun 6 bulan, pada 1 Juli 2020 jika memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari profesional, guru, dan jika daya tampung sekolah memungkinkan.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 hingga 2019 surat keterangan lulus SD atau MI atau sederajat bagi lulusan tahun 2020 fotokopi akta kelahiran fotokopi KTP orang tua fotokopi kartu keluarga atau surat keterangan domisili surat keterangan tanggung jawab mutlak orang tua atau wali dan berusia maksimal 15 tahun pada awal tahun ajaran Seleksi untuk tingkat TK, seleksi berdasarkan pemeringkatan usia serta jarak siswa ke sekolah. Untuk tingkat SD, seleksi berdasarkan pemeringkatan usia serta jarak ke sekolah tidak diperbolehkan menyeleksi siswa melalui kemampuan calistung. Sekolah dapat menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus maksimal tiga orang. Untuk tingkat SMP. Seleksi berdasarkan zonasi, afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau guru, jalur prestasi, serta sekolah dapat menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus maksimal tiga orang. Pengumuman Pengumuman hasil seleksi semua jenjang dilakukan secara daring atau melalui papan pengumuman masing-masing sekolah. Paling lambat pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Dengan memperhatikan protokol COVID-19 Daftar ulang Daftar ulang dilaksanakan melalui daring atau dilaksanakan secara langsung Namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 Dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Juli 2020 Hari pertama masuk sekolah pada tanggal 13 Juli 2020 atau menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah. Untuk informasi lebih lengkap bisa mengunjungi website kami pada deskripsi. Mari sama-sama mensukseskan PPDB Kabupaten Pangandaran 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Pangandaran hebat, jabar, juara!